Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, di Lovers, serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu menggambarkan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat di selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini sambil menemani ngabuburit kalian, bumi Mimin akan memberikan informasi dari idola kita untuk giber pertama persahabat ini gawat banget ya ada postingan terbaru dari ayah kejora yang memposting foto yang sedang ditangkap polisi. Wow. Ini sih membuat kita semakin penasaran Ada apakah gerangan nih persahabat ya ekspresi ayah kejora saja sampai seperti ini Ketika ditangkap oleh bapak polisi Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh ayah kejora Kita harus lebih hati-hati menentukan langkah Karena kalau kita salah melangkah bisa jatuh dan terjerumus ke jurang Kesengsaraan sesal pun tidak ada gunanya Tolong rewas alias jangan kaget ya Itu mah cuma judul single terbaru Ayah Kejora Yang berjudul kaduhung atau penyesalan Ciptaan Ayah Kejora Yana Kermit Insya Allah akan rilis hari Rabu tanggal 27 April Di Ayah Kejora Channel Doain ya tuh Wow ternyata sahabat ya Ini hanyalah untuk single terbaru dari Ayah Kejora Ini sih keren banget ya mudah-mudahan Banyak yang menyukai Untuk karya-karya dari Ayah Kejora Masya Allah kita tetap support Tetap dukung Apapun yang dilakukan keluarga Leslar Banyak sekali doa dan tanggapan yang diberikan Dari para sahabat Leslar dari akun ofisial singapura Mengatakan di kolom komentar Sukses selalu untuk Ayah Kejora Bisa ancari judulnya Minta request Ayah Duet Nyanyi Bareng Bersama Putri Tercinta Lesti Kejora Tuh ada request langsung ya dari para sahabat Ayah Kejora bisa duet bareng dengan Anak tercintanya Bunda Lesti Doakan saja yang terbaik Semoga ada kejutan yang kita dapatkan dari idola kita Selanjutnya, para sahabat, kita mampir unggahan IGS-nya Papa Bilar. Satu jam yang lalu ini mengunggah video sedang melakukan syuting hari ini, para sahabat, ya. perhatikan. Kita salpok dengan kalimat yang diposting oleh Papa Bilar, baru juga minggu lalu, kata Papa Bilar, ya. Wow! Kita simak di slide berikutnya. Papa Bilar, ini lagi didatangi tamu. Ini juga, para sahabat, ya. salah satu tentunya tim. Dari polisi Wow Sebelumnya ada unggahan dari Ayah kejora yang ditangkap polisi Kali ini juga Papa Bilar Ada tamu persahabatnya ini Tim dari polisi Untuk menangkap Papa Bilar Ini sih sepertinya Membuat kita semakin penasaran Konten yang dibuat oleh Papa Bilar Mudah-mudahan saja ada kabar Yang tentunya mengejutkan Untuk Warga Konoha yakni kabar spesial Yang membahagiakan pastinya kita simak juga, persahabat, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ya, ini dari akun Instagram, jus Maidar Asep, mengatakan di kolom komentar, Wih, mau nungguin vlognya pasti keren nih, katanya tuh, persahabat ya. Ada juga tanggapan lain, dari akun Fadilah Anuskal94, mengatakan, Bikin apa ya, kira-kira bikin penasaran, katanya tuh, persahabat ya. Ada jawaban juga dari Widya Lumala mengatakan, Kayaknya nyambung sama di postingan terbaru di Instagramnya Ayah Kejora deh katanya tuh Kita doakan saja apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan kita selalu menunggu kejutan dari Leslar Entertainment Kita juga salpok dengan postingan beberapa hari yang lalu dari Bang Boril Yang memakai helm yang sama banget ya dengan polisi yang mendatangi rumah Papa Bilar ini sih karya terbaik dari Lasal Entertainment sepertinya. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sukses. Kita juga mampir ke unggahan akun Instagram Lasal Entertainment. Ada sebuah unggahan postingan Bunda Lesti, Papa Billar, dan Abang L. Dan kita lihat nih, ada sebuah kalimat pertanyaan. Kegiatan ngabuburit kamu hari ini? Wow! Di jam-jam segini persahabat yang paling berat, biasanya kamu ngapain sih sambil nunggu buka puasa? Coba share aktivitasmu hari ini di kolom komentar. Wow. Kita tentunya simak di kalimat komentar. Ini tanggapan dari para sahabat. Dari akun Apartemen Bintaro buat Dedi mengatakan nonton Ramadan with Leslar sambil nyiapin buat buka puasa. Tuh. Ada juga komentar lain dari akun Teddy Ilang Kejora mengatakan nyari vitamin masya Allah banget ya nyari vitamin leslar pastinya setiap hari sambil ngabuburit. mudah-mudahan kita selalu bahagia selalu diberikan kesehatan dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan dan pastinya kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya dan jangan lupa persahabat ya, kita harus trendingkan Leslar di Sofi, karena ini tugas warga konoha semuanya, sama-sama kita kompak untuk menyaksikan kesejaan kita tampil malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Mir terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.